Halo sahabat, kembali lagi dengan Kiana di sini. Hmm. Semakin dekat dengan malam puncak Grand Final Indonesian Idol 2020, semakin banyak suguhan terbaik dari RCTI. Menurut kamu nih, siapakah yang menjadi juaranya? Liodra atau Tiara? Ayo, mana nih pendukungnya Liodra? Comment down di bawah. Dan pendukung Tiara jangan mau kalah, komen di bawah. Tapi ada hal menarik di Grand Final Indonesian Idol 2020 tahun ini, yaitu penampilan spesial yang pastinya patut ditunggu. Kolaborasi finalis Grand Final Indonesian Idol 2020 dengan Ben Noah Dilansir di akun Instagram Indonesian Idol, tampak Leodra dengan Tiara melakukan latihan vokal bersama Ben Noah. Tampak Ariel Noah bersama David Noah turut hadir memberikan latihan kepada kedua kontestan tersebut Kemungkinan ada beberapa lagu dari Noah yang dijadikan duet Seperti lagu di album terbaru Noah, Jalani Mimpi Nah, bagaimana sahabat? Jangan lupa ya, saksikan kolaborasi hebat dari finalis Grand Finalist Indonesian Idol 2020 dengan Ben Noah Malam ini, Senin 2 Maret 2020 jam 21.00 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton Thank you for watching